Sesungguhnya pondok-pondok pesantren itu Menyiapkan pasukan-pasukan Untuk menghalau musuh-musuh Islam Sesungguhnya para kiai-kiai itu Para santri-santri itu Sedang menyiapkan pasukan perang Dengerin kan kan coba Sekarang semua ulama sandunya Sepakat Dan itu ditiadakan Wallahi demi Allah Allahumma salli salli mubarak ala sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidup ini ini ila li'ambudun. Hidup ini ini iya kana ambudu wa iya kana sain. Hidup ini ini adalah sebuah pengabdian. Pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Jadi bukan mencari pangkat derajat yang tinggi, mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mencari harta benda yang gemerlap mewah, mencari kemuliaan di tengah-tengah umat, kemudian orang-orang mencium tangannya, mencium kakinya. Semuanya itu helga. Kulunas helga. Semua manusia rusak ilal alimuna kecuali orang-orang yang alim wal alimuna dan orang-orang yang alim halga, rusak ilal amiluna kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya wal amiluna dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak ilal mukhlisuna kecuali orang-orang yang ikhlas wal mukhlisuna fi khotorin orang-orang yang ikhlas itulah yang akan memborong sebuah keberuntungan, ghanimah awim yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hidup ini ini untuk mengabdikan, bukan untuk menang-menangan. Jangan, enggak benar kita. Semestinya kita harus mengalah. Siapapun mereka. Hmm? Kecuali, liilah, ikalimatilah. Jangan mengalah.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 sedang menyiapkan pasukan perang. Dengerin kan? Sesungguhnya para santri-santri itu di pondok pesantren sedang menyiapkan perang. Kata Rasul akan terjadi perang yang lebih besar daripada perang badar. Yaitu merangi hawa nafsu, merangi diri sendiri. Diri sendiri yang cengeng, diri sendiri yang keplek. <laughs> Diri sendiri yang Masya Allah Hah? Beratnya berapa coba? Nyuci baju Beratnya seberapa? Hah? Walaupun satu bulan itu hanya 100 ribu Walaupun satu bulan itu hanya habis 50 ribu Mbok yo kamu itu sudah tidak bisa ngirimi orang tua Jangan terlalu membebani orang tua Banyak Jangan hmm? Mong saya yang berduit saja tidak pernah melondrikan baju saya Saya cuci sendiri Tenang nih Ustadz Tenang Kok nggak pernah lihat Ustadz yang menyucikan bajuku adalah ilmuku Karena ilmu itu adalah makhluk Ilmu itu makhluk itu Satu ditambah satu Sama dengan dua Itu makhluk itu Itu makhluk Kamu punya ilmu itu, itu, itu makhluk Apabila ilmu itu kita muliakan Apabila ilmu itu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Setiap kali kamu hadir di majlis ilmu tidak pernah telat. Kamu duduk di majlis ilmu berusaha menempat di paling depan. Itu ilmu itu akan berkhidmat. baju saya ini, saya itu enggak pernah nyuci beju. Yang nyuci beju saya itu ilmu saya. Saya bisa enak, nyaman. nggak perlu bekerja, nggak perlu cari uang. Alhamdulillah. Istiqomah dalam kefakiran. Fakirku enggak seperti fakirmu. Hah? Masa orang fakir, HP ini lima ya, HP saya itu 15 belas, di kamar. HP yang dibawa istri, HP. HP yang dibawa Ali, HP ku. HP yang dibawa Muhammad, HP ku. HP yang dibawa Aisyah, Ahmad HP ku. Yang dibawa Aisyah, HP ku. Yang dibawa Ali, HP ku. Yang dibawa Umar, HP ku. Yang dibawa Fatimah, HP ku. Yang dibawa Hasan, HP ku. Yang dibawa sing ngomong lu yang ngomong Hasan ini siapa? Liana ku, yang tak bawa dua, wisrolas, yang besar itu satu, tiga belas, yang masih di box itu, masih ada di tempat itu dua, tiga belas tambah dua, lima belas, Pakir saya itu nggak seperti pakirmu. Nah, pakirmu kan ancan pakir tenanan ya. oh. HP-nya ini wis pecah kabeh, rontok kaya kena gempa bumi. Ya. <tuh> <tuh> Lebih penting es tehnya daripada beli ininya. Rontok karepe. nyampe gripis, gak buwe kaya dipangan tikus. Ya. <tuh> Buna, Orang itu kalau memahami ilmunya Allah sungguh-sungguh, menyebar ilmunya Allah sungguh-sungguh, maka mereka akan dijadikan pegawainya Allah dan gajinya akan diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka itu mengabdi kepada negara. Berangkatnya jam 7 di sekolahan. Pulang jam 2. Itu saja satu bulan gajinya 4 juta, 5 juta, 10 juta. Apalagi ini berangkatnya setelah subuh. Elah, tadi pagi Ustaz tahu berangkatnya jam setengah 8. Tapi kan setengah 8 setelah subuh. Berangkatnya setelah subuh Berhentinya jam 12 malam Carikan pegawai negeri Yang kerjanya Seperti pegawainya Allah Hah? Ada. Makanya akan diberi oleh Allah Gaji eh? Berlipat-lipat lebih banyak Daripada gajinya pegawai negeri Dengan syarat yakin kalau yakin, enggak lama. ini, Allah itu mampu menyulap yang dulu kita ngaji di bawah telasar. Di pantat itu seperti terapi. Pindah kiri, gurunjal. Pindah kanan, gurunjal. Kanan lagi, gurunjal lagi. <klihat> Kalau langit sudah mulai berawan, sudah siap-siap semua itu. Apalagi sudah mulai mendung. <tuh> Rasa-rasanya keadaan itu baru kemarin. Kalau canyar sih, kalau mbak malah nggak ngerti. Nah mbak ayu, enggak ngerti belas. Kamu duduk di sini, bisa enak, kentul-kentul. Kita -kentul. <tuh> orang ini. Setiap ngaji, ada hujan, langsung lari. Hah? Itu kan. Makanya, bisa ngaji itu yang sungguh-sungguh, yang maksimal. Apabila kita sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan menyanyiakan apa yang pernah kita lakukan. Auri au kalimah. Ada berapa kurba top? Sebutkan. Apa pahadinya wabu? Fa, summa, au, am, ima, bel, la, lakin, Hatta. Dulu Rasulullah kalau ngajar tidak pernah di kelas-kelas. Carikan satu hadis yang Rasulullah mengkelas-kelas sekolahannya, enggak ada. Semua sahabat yang baru, yang lama, tumblek-blek jadi satu. Tapi hasilnya beda-beda. Percaya enggak? sahabat yang lama ilmunya tinggi, sahabat yang baru ilmunya juga pendek. Persis di al mubarak al -mubarok itu enggak ada kelas-kelasnya. Tapi jangan kau katakan sama, sama kelasnya, tapi beda otaknya, beda pemikirannya. Kalau kau enggak percaya. Kalau enggak percaya, coba. Ini Mbak Malah itu. Itu sama Mbak Ria. malar ya Mbak re. Reh, siap Rik, Mbak Shima, nantilah beda ilmunya beda, jadi sama kelasnya tapi beda keilmuannya. au, mabni, Pokoknya kalau ada kalimah huruf selama-lamanya, mabni. Ya, ada ceritanya kalimah huruf itu murup. Mabri-nya kalimah huruf ada. Sebutkan. Diterangkan di Arba'in halaman Yang sukun ada. Sebutkan. Yang Fatka ada? Sebutkan. Yang nggak ada? Sebutkan. Yang domah ada? Sebutkan. Ustadz, kenapa harus diulang-ulang? Kamu nggak usah tanya saya, tanyalah kepada Allah. Kenapa adan itu Allah wabar terus? Kok enggak dicarikan lafat yang lain? Apa-apa Islami apalik widok? Kenapa kalau sholat baca fatihah terus? Apa orang Islami apalik mung fatihah Tentu dibalik mengulang-ulang itu ada sir yang terselinap di dalamnya. Hmm? Di saat suara adan itu dikumandangkan. Coba sekarang semua ulama sandunya sepakat adan itu ditiadakan. Wallahi demi Allah, Islam punah. Kalian gak percaya Adan itu suara adan yang kumandang di setiap masjid. Itu berjalan loh itu. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Beradan, setelah adan ada di eh? sana ini meroke apa Sabang? Sana Sabang apa Merauke? Nomer rocky, nomer sabang. Wah ya, Google aja malah. Google di baca jadinya. Google map dibaca curang nanti kelihatan. Meroke apa sabang? Dari sabang sampai meroke. Hmm. Sana sabang apa meroke? Huh? Huh? Sana sabang apa meroke? Temer, mau men. ditanya. Itu suara adan itu toh jalan itu. jalan itu sejalan terus. Jadi suara adan dulur itu toh semisal ya. Semisal ajal maghrib sekarang kan tadi kan di sini ya di sini ya. Terus sana maghrib maghrib maghrib Itu bagian sana tuh adan subuh. Eh? Jadi. Bumi ini, adan ini, semisal ya, adan mahrib, adan mahrib di sini, isya di sini, subuh di sini, duhur di sini, asar bener bangga. Eh berok nih gini, ini mahrib ini tuh berjalan, Mahrib ini berjalan, Mahrib ini berjalan ke sana, setelah itu gentik nisa. coba kalau nggak percaya coba nanti tunggu sebentar nanti ada juara dan nisa. Nanti nggak begitu lama san subuh, saya subuh, nggak begitu lama san duhur, nggak begitu lama san asar. Iki adan itu to mubeng terus itu saat ini ada adan mungkin di Banten Hah? saat ini saat ini ada adan di Banten nggak begitu lama lagi ada adan di apa Padang Pariaman kan itu adan itu tetap berjalan terus adan lima kali itu berjalan oh terus terus kok nyampe adan itu berhenti bahaya konon cerita Dajjal itu keluarnya kalau adan sudah tidak ada setiap kali selesai adan Isya Dajjal itu berakoti rantai cish, cish, cish. hampir putus itu rantainya Dilalah ono suara adan subuh langsung rrrr, gitu dari subuh nyampe duhur, ngerokoti rantai lagi. Meh putus, ada-ada duhur. Duhur nyampe asar, ngerokoti lagi. Belum sempat, baru kalong berapa rantai itu. Ada-ada nasar. Terus gitu. Nyampe pada akhirnya akan terjadi, ada tidak ada suara adan. Manusia sudah tidak antusias sama kiai. Karena kiai itu sudah aneh bin ajaib. Nanti akan terjadi sebuah zaman. <tuh> Yang ada di otak kiai. Akan terjadi sebuah zaman. Kiai. Meninggoni akal itu. Isinya duit. Jadi pondok pesantren itu tempat bisnis. Eprek-eprek, urunan. Eh? Santri datang baru, pendaftaran baru. Setelah satu tahun, pendaftaran ulang. Bulanan, ada iuran bulanan. Ada urunan listrik, ada urunan kamar, ada urunan sapu, ada urunan PTX, ya ini lorong, Ada urunan bunyai sakit, nih rumah sakit. Ada urunan, temenik, nikahan, terus urunan rambung-rambung. Kelihatannya sih satu bulan terima 500 ribu, ujung-ujungnya urunan terus. Makanya aku paling benci ya. Ada kamar, ada urunan. Kalau bisa jangan ada tarian urunan, ngomong sama saya. Ngomong. Jangan banyak urunan, saya paling benci kyai lima ratus ribu itu, masya allah kyai itu terlalu sedikit kalau bisa itu dinaikkan kyai. luka sampai anak lucu, aku itu wes setengah tahun mikir, piye carane itu spp 500 ratus malah, we mikir ngundake, kira, kira saya itu mikir piye carane lima ratus itu mudun malah jadi telung Atau sayau, atau borong ratus atau satu sewe, atau sepuluh kok malah Jangan berpikir gitu, masalah kaya gitu, gitu. kodok-kodar. Hmm? Dengerin kan? Jadi suara adan itu mantra. Hasil -hasil. Suara adan ini mantra. Sebagaimana arba'in didengungkan terus-menerus. Ini mantra ini. Itu kalau tidak kamu ulang-ulang.